Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kembali lagi di Simple Channel 17 Di hari ini Saya akan Ajak anak jalan-jalan Di pesawahan Tepatnya ini ada di Desa Hegar mana Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Kampungnya ini Kampung Cikalage Kirang. Di sini bisa Anda lihat pemandangannya cukup indah di tempat kalian yang ada seperti ini, pemandangan yang bagus. Indah, sejuk, silahkan komen ya. Kita lanjut, lihat-lihat di sini, awannya terlihat sangat indah. Tempat ini dikelilingi gunung-gunung, bisa dilihat. Nah, di sini juga si ada gunung. Kalau tidak salah itu. Gunung Batu namanya, udara sejuk di pesawahan memang sangat menyegarkan. selain pemandangan yang indah ini sehat untuk tubuh kita juga mata kita jika anda yang mungkin lagi jenuh mungkin saya sarankan anda jalan-jalan di pesawahan mungkin akan sedikit meringankan kejinuan Anda. Nah, kita lihat biasanya di tempat seperti ini saya itu dulu mencari belut. Nah, yang seperti ini ini, ini termasuk lubang belut. Kita lihat. Nah, di sini nah ini cukup biasanya ini suka ada belutnya nih dulu saya sering nih mancing belut di sini namanya kalau mancing belut ini murah namanya nih kalau di tempat kalian apa ya kalau berbeda komen ya ayo kita lanjut lagi Udaranya sejuk banget Pagi-pagi ke sawah Mantap Disuguhi pemandangan yang indah Angin sepoi-sepoi kawan Mantap lah pokoknya nah sana itu tuh, sekarang itu udah mulai padat ya dulu masih jarang itu yang namanya rumah-rumah penduduk itu dulu masih banyak pohon-pohon bambu sekarang sudah mulai padat oleh rumah warga-warga yo kita lanjut lagi Kejauhan, saya melihat seperti burung. Ya, ayo kita lihat lebih dekat lagi. Oh ya, di sini terlihat belum terlalu jelas seperti burung oh ya kalau di sini ini burung ini namanya burung lekok wah terbang dia ya. kalau di tempat kalian apa namanya ya tolong komen di sini biar kita sambil sering sharing, -sharing nama-nama burung mantap Wis anginnya tuh loh bikin seger Guling gunung, angin sepoi-sepoi, udara yang segar. Perjalanan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Nanti kita jalan-jalan lagi di tempat lainnya. Assalamualaikum